Ada seorang ibu dari Belanda yang tiba-tiba suatu hari Doi ngedenger ada suara teriakan anaknya dari dalam kamar di lantai dua. Otomatis Doi langsung naik ke atas buat ngecek ya. Tapi pas Doi nyampe ke dalam kamar anaknya, ternyata di situ nggak ada apa-apa dan semuanya baik-baik aja. Doi balik turun ke bawah dan Doi coba buat lihat rekaman kamera baby cam yang ada di dalam kamarnya barusan. Dan Doi kaget banget sama apa yang Doi lihat. Perhatiin baik-baik. Anak laki-lakinya yang bernama Matteo itu seolah kayak ngobrol, bahkan berdebat sama sesuatu yang gak kelihatan di kamera. Dan gak lama kemudian, badannya yang kecil itu kayak kedorong ke belakang sampai jatuh ke lantai. Gerakan anaknya itu aneh banget ya. Bukan kayak jatuh sendiri natural gitu, tapi seolah kayak ada yang ngedorong dari depan. Setelah ibunya itu ngeliat rekaman video anaknya ini, Doi malah jadi sedih. Karena Doi keinget kalau dulu pas Doi sedang mengandung Matteo, Sebenarnya Mateo ini ada dua kembaran lainnya. Jadi, Do itu mengandung kembar tiga sekaligus guys. Tapi entah gimana ceritanya, tiba-tiba di tengah kehamilannya, dua anak yang lain tuh menghilang secara misterius. Dan yang berhasil lahir itu cuma Mateo aja. Jadi ibunya yakin kalau mungkin, yang ngobrol dan main bareng Mateo tadi itu bisa jadi dua kembarannya yang lain yang gak berhasil terlahir. 2009 ada seorang ayah yang lagi asik ngevideoin anak balitanya yang sedang main di ruang tamu. Video ini direkam tahun 2009. So usia videonya udah 14 tahun lebih. Tapi coba deh, perhatiin video yang ini baik-baik. Yes. -baik. Uh! Pas anaknya lagi main, tiba-tiba pintu kloset yang ada di belakangnya bisa ngebuka sendiri. Dan kalau kemudian, mainan yang ada di depannya itu juga bisa jatuh sendiri. Si bapaknya ini juga nggak tahu apa penyebabnya. Makanya Doi langsung kaget dan ngegendong anaknya buat cabut dari situ. Tapi keesokan harinya, Doi ngalamin kejadian aneh lagi di tempat yang sama. Dan kali ini, Doi coba buat beraniin ngerekam lebih dekat. Perhatiin baik-baik. Kunci pintu itu bisa berkali-kali gerak-gerak sendiri, padahal lu bisa lihat ya, handlenya itu nggak gerak sama sekali, dan pas pintu kloset itu dibuka, ternyata di dalamnya itu adalah ruangan tertutup dan penuh dengan barang. Sama sekali nggak ada orang yang ngumpet di dalam situ. Tapi yang lebih aneh, pas pintu itu ditutup lagi, seketika itu juga kuncinya bisa goyang-goyang lagi. Sumpah video ini aneh banget ya. Kalau misalkan video ini di pos tahun 2023, kecil kemungkinan gue buat percaya kalau ini adalah video real ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, video ini direkam tahun 2009, 14 tahun yang lalu Tahun dimana konten horror settingan itu belum masif kayak sekarang Bahkan Youtube aja itu masih jadi satu hal baru di internet guys Dan sama sekali nggak ada adsense -nya. So kalau misalkan video yang tadi itu cuma settingan Apa motivasinya bapak ini buat bikin video kayak beginian? Dan yang bikin gua lebih penasaran lagi Gimana cara doi gerakin kunci pintu yang tadi tanpa gerakin handlenya? Aneh banget Di belakang. So ada seorang janda yang baru aja pindah rumah bareng dengan anak perempuannya. Nah pas Doi baru aja pindah rumah, Doi itu iseng ngefotoin anak perempuannya yang masih balita, buat dikirim ke temannya Tapi pas temennya itu ngeliat foto anaknya, Doi langsung ngerasa kalau ada yang aneh sama foto anaknya itu. Coba deh perhatiin baik-baik. Teman ibunya itu ngerasa kalau di foto itu anaknya nggak sendirian karena lu bisa lihat ya nggak jauh di belakang anak balita ini kelihatan kayak ada sosok bayangan berwarna hitam yang berdiri di situ. padahal si ibu balita ini bilang ke temennya kalau doi dan anaknya cuma tinggal sendirian aja di rumah itu dan sama sekali nggak ada orang lain. otomatis pas sadar ibunya ini langsung kaget ya. Karena doi baru tahu kalau ternyata di foto yang doi kirim ke temannya tadi, di belakangnya itu ada sebuah bayangan hitam yang doi ngerasa kalau pas doi foto anaknya, di belakang anaknya di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Dan setelah kejadian itu, ibunya langsung ngerasa kalau ada yang aneh sama rumah ini. Dan doi putusin buat gak lama-lama tinggal di rumah itu dan nyari tempat kontrakan yang lain. Cendela. Nah, suatu hari di Jepang tuh ada seorang ayah dan anaknya yang lagi main di pekanangan rumahnya. Mereka di situ main ya, cuman berdua aja dan sama sekali nggak ada orang lain. Setelah beberapa minggu berlalu, ayahnya ini iseng aja gitu buat ngeliat lagi rekaman video di hari itu. Tapi pas mereka lihat lagi, ayahnya ini kaget banget karena doi baru sadar kalau ternyata ada sesuatu yang ikut terekam di videonya hari itu. Sekarang gua pengen lu semua buat perhatiin video yang ini baik-baik. Gimana, kelihatan nggak penampakannya yang mana? Nggak kelihatan. Oke, gue kasih lihat videonya sekali lagi, ya. Tapi sekarang, gua harap lu semua buat fokus perhatiin ke arah kaca jendela yang ada di belakang bocil ini. Hmm. Yeah. Ya, Gimana? Udah kelihatan kan? Mungkin buat lu semua yang udah notice Bisa share di komen di bawah buat ngebantuin teman-teman yang lain Yang mungkin masih kesusahan buat nyari penampakannya yang mana So video yang berikutnya ini sumbernya misterius Karena gue sangat sekali nggak berhasil buat nemuin original uploadernya tapi videonya ini creepy banget dan udah di sama banyak banget akun di TikTok. So ada seorang anak perempuan di India yang mau ke kamar mandi yang ada di rumahnya. Tapi ada sebuah kejadian aneh banget yang terekam di kamera CCTV. Perhatiin baik-baik. Awalnya bocah itu masuk dan biarin pintunya terbuka. Tapi tiba-tiba secara misterius pintu itu bisa nutup sendiri. Abis doi keluar dari toilet, lampu di ruangan itu langsung berkedip. Dan di waktu yang bersamaan, ada sebuah bayangan berwarna hitam dengan ukuran yang sangat besar muncul secara perlahan di dinding kamar itu. Seolah bayangan itu kayak mau mendekat ke arah bocah ini. Sementara itu bocah ini gedo-gedo pintu kamarnya dan teriak-teriak minta tolong ke anggota keluarganya buat dibantu dibukain pintunya dari luar. Tapi beruntungnya, ada anggota keluarga itu yang datang persis tepat waktu pas bayangan yang tadi udah deket banget sama bocah ini. Dan secara misterius, bayangan itu langsung hilang cepet banget. Dan lo bisa lihat sendiri ya, kayaknya bocah itu sama sekali gak sadar sama bayangan yang tadi. Karena sumber video ini yang misterius, gua sama sekali gak tahu tentang keaslian video ini. So, real or fake? Gimana menurut lo? Oke okay guys, that's it untuk video ini. Jangan lupa subscribe. Dan nyalain lonceng, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye